Beliau adalah satu-satunya orang yang pernah nikah dengan seorang BJJ. Oh. Oh. Nama beliau adalah di Ageng Tak, Joko Taruk. Joko Taruk setelah beliau menjadi orang yang hebat, terkenal, dan apa itu pengikutnya banyak. <guruh> Jadi Joko Taruk ini <tuk> ngintip gitu Ya, seperti Kang Shopee, Kang Shopee. <tuk> Ya, ya. Jadi kalau ya. ya. ini nih. macam macam macam. belum Sini Kang, Kang menampakkan Ayah, sini bayi Eh Kang sini Kang Eh Kang Kang sini Kang Ayo, pak, yang ke ya, gak kemanan <SILENCIO> pagunan sana yang gak bek bek sana ayi tembak ke tinggal di Kang Lanai eh Kang Kang ini kan berapa sih lu kan sini kan. si, eh, sini kan Ayo Ini kok tiba-tiba jadi Ini Masukkan. dan sini kan, sinu, sini sini sini sini sini, Eh sini sini, ayo, hey, masih sini kan sini Eh, Eh, sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ala alamin. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa shohbihi kita ada di makam seorang wali. Seorang seorang sakti. Ini adalah salah satu di antara sekian para tokoh-tokoh pembesar-pembesar di Pulau Jawa, beliau adalah satu-satunya orang yang pernah nikah dengan seorang bija wow. wow. nama beliau adalah di ageng tak Joko Taruk. Joko Taruk setelah beliau menjadi orang yang hebat, terkenal dan apa itu pengikutnya banyak kemudian terkenal dengan sebutan uh, di agung Tarung beliau orang hebat di daerah Purwodadi pernah menikahkan putrinya jadi hasil pernikahan hasil pernikahan dengan bidadari itu dinikah sama apa itu uh, kibundan uh, kajawan kibundan kajawan makanya makamnya tadi di situ itu, eh, beliau adalah putra dari Bro kelima Bro kelima dimana Bro kelima ini punya anak banyak, punya istri banyak dan memang menjadi sebuah kewajaran para raja-raja terdahulu kalau istri itu enggak sedikit, banyak, kalau istrinya sedikit enggak raja, Ustadz <tum> <tum> kalau di dunia sedikit kalau raja, banyak pemecah rekor raja yang paling banyak istrinya itu Tuan Cahit atau terkenal dengan Cina jadi di Cina itu ada seorang raja istrinya 30 ribu maspar just game jadi kalau cerita Joko Taruk dulu itu suatu ketika beliau pernah jalan-jalan pernah jalan-jalan menyelusuri di sebuah daerah ada sebuah sungai sungai di tengah hutan itu terdengar suara gemkicik tapi dibalik gemkicik itu ada suara wanita jadi ada wanita sama bergurau Hah? ya wajar wanita itu kalau kumpul dengan komunitasnya itu selamatnya minta ampun <tuk tangan> tapi kalau di sampingnya lelaki ya gak ada suaranya <tuk tangan> jadi Cokotarop ini ngintip gitu Ya seperti Kang Sobik, mana Kang Sobik <SILENCIO> Jadi dia ya. taruh ini ngintip Penasaran banget, ini ada suara Cewek-cewek Di samping air yang gemericik. Kemudian setelah diintip wajah dia, karena Suantiknya Masya Allah, Allah Tidak bisa digambarkan dengan ucapan Dan tidak bisa ditulis dengan sebuah tulisan Saking cantiknya hmm? Di waktu itu setelah melihat perempuan yang sedang mandi Hah? kebetulan perempuan itu telanjang semua Wah, zaman iya. dulu belum ada toilet kalau <laughs> sekarang udah ada toilet jadi sekarang perempuan kalau mandi sudah aman gak akan diintip sama kak sobib ah. Ah. Ah. jadi gimana kaki taruh ngintip setelah ngintip ini pinter ini, ini, ini apa itu, Joko Tarop ini jadi Joko Tarop ini nyuri baju ini jadi baju, bajunya bidadari dicuri konon cerita kalau ada bidadari mandi kok bajunya nanti diambil itu nggak bisa terbangin makanya nanti kalau ada bidadari sedang mandi bajunya diambil <mulihat> kalau nggak sih itu nggak bisa terbang jadi diambil, diambil setelah diambil Joko Tarop ini mumpet kemudian perempuan-perempuan ini perempuan yang sedang konon cerita ada tujuh perempuan ada tujuh perempuan yang sedang Keperan mandi walau alam mandinya di situ apa di mana guys kan, yang pasti itu ada sungai itu ada ada pohon besar itu sudah ratusan tahun nih setelah itu setelah apa itu uh, dicuri itu itu bija dari bija dari <coughs> semuanya salin semua ayam eh, salin nih ya? ah. ah. pakai baju semua Sementara yang satu kebingungan karena nyari bajunya enggak ada. Pada akhirnya bidadari 6 ini terbang semua. Yang satu enggak enggak bisa terbang. karena gak ada bajunya. Pada akhirnya Joko Tarub kan tadi pulang ngambil baju. Sebab kalau diberi bajunya tadi terbang dia. Sehingga bajunya bidadari disumpetkan kemudian diganti dengan baju yang lain. Wahai perempuan Kenapa kamu masih di sini? Waduh, baju pun gak ada gitu. Kemudian langsung diberikan. Alhamdulillah, gak ketemu sama Kang Sobipe ya. Yeah. Ah. Ah. Ah. Nah, yang nemuin ini seorang lelaki yang salih. Jadi tidak apa itu tidak melakukan apa-apa. Kalau -apa. Sobipe ya. Wah. diberikan Saya ambil. Ah. <laughs> ini ambil. Saya ambil. Saya ambil. Jadi gak bisa terbang dia. Pada akhirnya diajak pulang, diajak pulang ke rumah berhubung biar tidak terjadi fitnah, kemudian di ini matur sama bapak ibunya untuk menikahi kemadainya. Karena ini perempuan yang paling cantik di desa itu, enggak ada yang nyaing. Pada akhirnya dinikahlah. Konon cerita berhubung apa itu? Konon cerita setelah ada di bumi itu, Bidadari itu diberi nama uh, bulan, siapa yang namanya? namanya panggilannya sih? Nawang Wulan. Nawang Wulan ini baik ngalami. Jadi pasti kenal. Nawang Wulan. Namanya Nawang Wulan. Setelah Jadi Nawang Wulan ini seorang bidadari dari yang Konon cerita zaman dulu itu kalau ngambil padi, itu tidak di blower. Tidak dos, tapi di ani ane Paham ane bang Kalau banyak paham, kalau kamu-kamu nggak kamu paham ani ani itu ngambil Zaman dulu itu padi itu segini-gini Ya Mbah Se <laughs> ya? Iya, segitu-segitu ya. ya Jadi segini-gini, jadi orang ngambil padi di ani Konon cerita raden Tarok, apa Joko Tarok, penasaran banget Kok istriku kok, apa itu padi sedikit kok habis-habis, jadi konon cerita nawang ulan ini punya punya kendil, ayam kendil, ah. Ah. kendil ah. jadi punya kendil itu setiap beliau masak itu ngambil satu bulan, ayam bulan, ah. satu bulan, satu bulan, jadi pagi itu satu bulan itu dimasukkan, jadi nggak perlu diselam, langsung dimasukkan Ayuh. di apa itu di kendil itu, keburung zaman dulu namanya masukan ditemurung itu setiap dimasukkan langsung berubah jadi nasi jadi pada akhirnya diambil itu setiap beri setiap bulan setiap tahun seperti itu pada akhirnya Joko Tarum sama Nawang Bulan dikaruniai oleh Allah anak namanya Nawang C Nawang C si. eh, si, yang juga beliau beliau juga cuantik jelita uh, akan mendapatkan apa, berjalan, berjalan mendapatkan suami putra dari putra dari Browijoyo yang kelima. Kang. Kebetulan. Apa itu? Uh, itu uh, putranya Browijoyo itu termasuk uh, kakaknya, kakaknya Raden Pata. Jadi Raden Pata sama itu sama makam itu namanya sama tadi Pundan kejawen, Pundan kejawen nanti bisa bandingan tengok di situ itu adalah adik kakak Jadi yang satu menjadi raja di apa itu di Demak namanya Raden Patah dan beliau di situ. Saking apa itu saking uh, penasarannya Joko Taro padahal Joko Taro sudah dipesen sama Nawangbulan, Mas tolong ya itu tempurung jangan dibuka. Nanti kalau dibuka kita nggak bisa lagi untuk makan. Untuk untuk, uh, untuk uh, memilih apa itu oh, maret-maret padi eh, jadi keramatnya itu bisa dibilang. tapi namanya lelaki yang penuh dengan penasaran seperti sopir saya oh, nah, nah, penasaran. akhirnya, taruh ini saking penasaran di waktu itu, istrinya masak, tempurungnya itu dibuka setelah dibuka kaget dia, kok satu bulan itu satu bulan padi eh, jadi pada akhirnya coba taruh Rahasianya istri terbongkar, selama ini kalau masa itu cuma satu ulen-satu ulen. Satu Heluhu, bom! Keramatnya sudah hilang. pada akhirnya nampak bulan ini kalau masak, itu ya terpaksa ngambil padi banyak, kemudian diputu, tidak seperti yang dulu lagi. Lama-kelamaan, ini di dalam padi itu ada baju. Ada baju, kaget ya? Loh. Ini baju saya di waktu dulu pagi. Wah, berarti suamiku ini nyuri ini. Beb. Pada akhirnya bajunya ini diambil dan dipakai. terbang. Hah? Beliau bisa terbang. Setelah bisa terbang, beliau tidak jadi terbang ke angkasa, kemudian nemui sama Joko berpesan kepada Joko Tarub, Mas berhubung saya ini tidak seperti kamu tidak seperti manusia tolong rawatlah nawangsi rawatlah nawangsi dan saya kembali lagi ke uh, kekayangan pada akhirnya uh, apa itu uh, nawan, apa nah, si. ulan, nawang nawangsi nawangulat <laughs> yang cerita lupa <laughs> pada akhirnya beliau terbang setelah terbang Masya Allah taruk mengalami apa itu kalau istrinya hilang dan coba taruh istrinya nafsu dengan perempuan karena dia ada perempuan yang menandingi istrinya makanya kalau nikah itu jangan kecantikan istri kamu nanti kalau istri kamu bapak kamu gak akan nafsu dengan perempuan yang lain jadi kalau bisa nikah itu dengan perempuan yang gak cantik jadi kalau istri kamu mas, bapa, nanti bisa nafsu dengan perempuan ini pada akhirnya, ini pada akhirnya tidak nikah lagi ada akhirnya, uh, beliau terus berkuasa di daerah Komodadi ini sampai pada akhirnya Baru Mata. Jadi beliau ini termasuk orang sakti, orang hebat, satu-satunya manusia di bumi ini yang pernah nikah dengan? Bidadari. Sebagaimana Nabi Sulaiman juga pernah nikah sama Bilqis, cuma isinya Nabi Sulaiman bukan bidadari, tapi jin. Tapi... Joko taruh luar biasa, Joko taruh nikah dengan seorang bidadari uh, Ini adalah sekelumit cerita yang kelihatannya apa itu uh, Kelihatannya ini itu ini itu tapi ini adalah legenda Untuk cerita-cerita di Pulau Jawa dan ini adalah beliau orang yang luar biasa Insya Allah diantara para wali-wali yang hebat diantaranya beliau Dan insya Allah apabila engkau berdoa di tempat ini di masjid ini Insya Allah Allah menggabulkan doa-doa kita Amin jalanan kita dari jauh-jauh dari Demak, dari Demak, dari adiknya uh, Joko, apa adiknya Bundan Dan juga apa itu, uh, beliau adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang hebat Tadi apa itu, Ki Ageng itu cucunya ini, Jadi Ki Ageng itu cucunya, uh, apa itu, uh, Ki Aking Taruk, uh, Ki Joko Taruk Semoga saja uh, hidup kita diberkahi oleh Subhanahu wa Dan yang barokah. Amin. Diberkahi rezeki yang berlimpah ruah. Amin. Sering ibadah ke makam Madinah. Amin. Amin. Diberi suami yang soli dan istri yang shalihah. Amin. Amin. Pada akhirnya kita semua masuk di jannah. Amin. Amin subhinalah uh, kita salam kepada beliau semoga uh, ziarah kita diberkahi assalamualaikum. assalamualaikum ya tamita tamita tamita <tik> wa <tik> bihadithuna <tik> <tik> wa bihadithuna wa wa